dan untuk teman-teman yang menginginkan hal tersebut ini adalah aplikasi yang cocok untuk teman-teman gunakan. Oke nama aplikasinya adalah PIDMAT. Nah di sini akan saya coba buka untuk aplikasi PIDMAT ini sendiri dan bagaimana cara kita mendapatkan uang dari aplikasi PIDMAT ini. Nah teman-teman di aplikasi PIDMAT ini kita bisa mendapatkan uang dengan cara mengumpulkan poin kemudian poin itu ditukar dengan uang. Untuk pengguna baru kita bisa mendapatkan sampai 1000 koin teman-teman dan itu bisa kita tukarkan dengan uang Oke lalu bagaimana caranya untuk kita mendapatkan koin di aplikasi ini Caranya sangat mudah teman-teman Di sini tinggal kita buka aplikasinya kemudian kita klik meraih tunai seperti ini dan di sini kita bisa mendapatkan koin dengan cara menyelesaikan misi-misi yang sudah tersedia di sini. Dan untuk misinya juga sangat mudah kita lakukan, teman-teman. Di sini kita hanya diharuskan untuk menginstal beberapa aplikasi dan setelah kita selesai menginstal aplikasi yang ada di sini, kita bisa langsung mendapatkan koin dari aplikasi ini. Kemudian selain itu, kita juga bisa mendapatkan koin dengan cara menonton video seperti ini. Nah saat kita menonton video seperti ini, koin yang ada di pojok ini akan berjalan teman-teman dan bisa kita ambil. Dan selain itu, kita juga bisa mendapatkan koin dari durasi lama menonton kita, mulai dari 2 menit sampai dengan 180 menit. Oke teman-teman, selain dari sini juga, kita bisa mendapatkan tambahan yaitu dengan cara mengundang teman. Kita juga bisa mengundang teman-teman kita yang belum menggunakan aplikasi ini. Dan di sini saat kita mengundang akan mendapatkan seribu rupiah per orang yang kita undang. Nah, oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.